Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah, Selamat siang guys Ya Untuk kesempatan video kali ini Saya sedang berada di Jembatan Penyeberangan atau JPO Nah ini adalah bentuk halte Halte Karet Setiabudi ya teman-teman Halte ini halte buswaynya ya. Halte buswaynya ini sangat panjang sekali ya dan untuk jembatan yang baru saja dibuka untuk umum adalah sebelah sana Sebelah sana ya teman-teman Nanti kita akan coba untuk naik ke atas sana Suasana di atas sana seperti apa Apakah eh, banyak pengunjung yang datang Terlihat dari kejauhan memang sangat banyak sekali Pengunjung yang datang di atas DPO uh, tersebut, ya teman-teman, mungkin saya lihat itu sedang berfoto-foto uh, atau selfie gitu, ya teman-teman, bareng keluarga ataupun teman-teman, ya. Dan suasananya seperti ini, teman-teman, uh, untuk uh, pagar yang tadinya itu di sana untuk pembatas, pembatas ya di sana, tadinya kan... Selama DPO tersebut dibangun, DPO tersebut dibangun, itu direnovasi. Maksud kami, itu di sini dibikin eh, traffic light atau lampu merah, ya teman-teman. Di sini jadi suasananya itu, posisinya sisinya itu di sini, ya itu untuk penyeberangan orang selama eh, di sana itu belum jadi, nah terus itu pagar-pagarnya sudah mulai dibongkar ya teman-teman di sana Dan ini adalah untuk nyeberang ke uh, masuk ke halte Oke nanti kita akan coba untuk naik ke atas sana Kita akan melalui tangga yang sebelah sana ya Tangga yang sebelah sana dan nanti akan melihat suasana di atas sana itu seperti apa Oke terima kasih banyak dan ikuti terus dan untuk teman-teman yang baru hadir atau baru bergabung eh, Menemukan channel ini Bantu like, komen, dan subscribe-nya Terima kasih banyak Dan mohon bersabar dan tetap semangat ya teman-teman Di sini pun dilengkapi dengan lift ya guys Di sini dilengkapi dengan lift yang kita akan coba uh, liftnya itu seperti apa oke okay guys iya yeah. oke okay, kita akan coba turun ya kalau tadi itu naiknya dari tangga sekarang kita turun dari melalui lift kita coba ya uh, Ya, beginilah suasana dalam lift seperti ini ya. Ini bertepatan dengan hari Minggu, jadi suasananya cukup ramai dengan yang ingin berkunjung ke JPO ini. Oke, sekarang saya sudah hampir berada di bawah. Dan kita coba untuk melihat suasana dari luar lift ya guys suasananya seperti ini jadi uh, jembatan ini baru saja dibuka untuk umum yang sebelumnya jembatan ini direnovasi ya teman-teman uh, dan hasilnya cukup mengagumkan bagi kita semua ya khususnya uh, warga DKI Jakarta sangat luar biasa sekali uh, Bagusnya ini uh, JPO ini ya teman-teman Tadi -teman. kita sudah dari atas ya Teman-teman Kita tadi sub di atas sana Untuk melihat pemandangan Di sekitar Area JPO ini Dan Inilah Penampakan dari Pemandangan lalu lintas yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Suasana cukup ramai dan lancar, ya teman-teman. Suasana cukup ramai dan sangat lancar sekali. Saya nggak tahu ini kalau seandainya malam seperti apa suasananya. Mungkin nanti di next yang akan video yang akan datang. Itu saya akan coba ngevlog di suasana sedikit agak malam, gitu ya, biar supaya kita tahu lampu-lampu uh, yang berada di sekitaran uh, JPO ini. Jadi, tadi kita sudah naik lift, ya. Ini liftnya nya di, di sini besar banget, liftnya dan JPO ini juga berdekatan langsung dengan Hotel Le Meridien. Jakarta. Dan di sini juga terdapat ada uh, halte ya teman-teman. Halte di sini, ini halte nya di sini ya. Oke, kita sekarang akan kembali ke pulang ke rumah ya teman-teman karena ini kebetulan saya ke bekerjanya di dekat-dekat area sini dan sekalian pulang kita mampir atau berhenti dulu sebentar di sini ya. Untuk melihat suasana uh, GPU yang akhir-akhir ini, beberapa hari ini saya lihat. Itu tertantai sangat ramai sekali di area sini. Jadi kita penasaran juga ingin nge ke daerah sini. Oke okay, teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton. Sampai dengan akhir video ini, saya ucapkan, Wabillahi Taufik, Wal Hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tidak ada salah-salah kata yang mungkin lepotan dalam menyampaikan peliputan ini. Salam sukses dan tetap semangat!